Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Al-Lama Al-Quran Al-Lama Al-Insa Ma'alam wa allama salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa Muhammad اللهم إني أعوذ بك أن أضلل أو أضلل أو أزلل أو اضل أو اضل أو اضل أو أجهل أو يجهل علي أما yang kami hormati para Hagaib, para Sajjah Para Kiai, para Ibunyai Keluarga besar Romo Kiai Jamal Yang kami hormati Kiai Haji Abdul Khalid keluarga yang kami hormati Tidak lupa Ibu Bupati, Ibu Menjidah yang jaga hormati para tri khotimin khotimat yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu peristiwa suatu ketika ada seorang pengemis mengemis meminta-minta kepada baginda Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. kebetulan waktu itu Nabi tidak ada uang kontan yang bisa diberikan tidak ada makanan yang bisa diberikan tidak ada pakaian yang bisa diberikan Tapi ada pengemis Oleh baginda Nabi, Nabi mengatakan Wahai pengemis Kalau bisa kamu beli sesuatu barang Nanti kalau saya punya uang Akan aku bayar Jadi kamu beli dulu Nanti yang bayar saya Insya Allah lain waktu kalau ada uang saya bayar Jadi Nabi menjanjikan membayar sesuatu Yang ketika itu Nabi belum bisa membayar Oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Umar mengatakan Jangan ya Rasulullah, ini memaksakan diri Oleh Sayyidina Umar Jangan lakukan ya Rasulullah Ini memaksakan diri Tapi ada seorang sahabat Mengatakan wahai Rasulullah Jangan takut miskin Jadi Sayyidina Umar Wahai Rasulullah jangan mau Ini memaksakan diri Sampai Rasulullah berhutang Untuk mengabulkan permintaan Pengemis tapi satu orang mengatakan, "Wahai Rasulullah, tidak perlu takut miskin, tidak perlu takut tidak punya uang. Lakukan, ya Rasulullah!" Akhirnya Rasulullah tersenyum dan tetap melakukan, ditulis oleh Abu Syekh dalam kitabnya "Akhlakun Nabi". Ini namanya akhlak Nabi. Dan akhlak Nabi inilah menjadi Esensi paling inti dalam Al-Quran Karena Siti Aisyah mengatakan Karena khulu'uhul Quran Akhlak Nabi itu apa? Al-Quran Seorang ahli Tafsir ibnu Ajibah dalam tafsirnya Al-Bahrul Madin Kenapa Rasulullah bisa berakhlak demikian? Karena Rasul telah dibukakan hatinya oleh Allah Alam nashroh laka sodroh Karena Rasul telah dicuci hatinya oleh Allah Telah dibedah hatinya oleh Allah Telah dioperasi dan diisi dengan ilmu dan hikmah dan cahaya maka Rasulullah itu berakhlak yang sangat mulia sampai Aisyah mengatakan karena huduhu Qur'an akhlak Nabi adalah Al Qur'an ada seorang ahli tafsir sebetulnya akhlak Nabi itu akhlaknya Allah Aisyah malu mengatakan khuduk karena huluku Aisyah malu mengatakan akhlak nabi adalah akhlaknya Allah, tapi karena malu, Aisyah mengatakan akhlak nabi adalah Al-Qur'an. Jadi, akhlak tema saya ini nanti akan mengkaji tentang akhlak dalam pandangan Al-Qur'an. Akhlak itu jamak dari kata kuno Kalau dalam Al-Qur'an ada kata holik, dus holik, maaf dus holik. Holik dalam Al-Qur'an itu 8 kali. Sudah pernah dihitung yang hafal-hafal tadi. Holik dalam Al-Qur'an berapa? 8. 8 kali. Khaliq itu delapan kali, dalam. ada khalikun ada khalikin ada al khalla kalau khalik pencipta delapan kali al khallaq dua kali al khallaqul alim sedangkan khalikun dua kali Khalikin dua kali semua dua kali dua kali Huluk dua kali Mulai dari Khalid Akhlak dalam pandangan Al-Quran Yang terhubung dengan kata Khalid dalam Al-Quran Pertama Allah berfirman Khalidmu Kunri fa fa'budu Ada dalam satu ayat Khalidmu Allah menciptakan segala sesuatu Maka sembahlah Jadi seorang ahli Qur'an itu harus Ibadahnya berbeda dengan yang bukan ahli Qur'an Maka beribadah Orang tidak tahajud Ahli Qur'an mewajibkan diri tahajud kalau pada umumnya orang sunnah tahajud Orang ahli Qur'an Meskipun tahajud itu sunnah Dia mewajibkan diri Karena dia ahli Qur'an Orang awam Bersedekah dengan terbuka Di depan umum Tapi kalau ahli Qur'an Sedekahnya bersembunyi Karena apa? Al-Quran bicara Wa'intukuhah Wutuktuha'il putporo' jika sedekah itu disembunyikan dan diberikan kepada orang fakir maka itu lebih baik orang awam tidak berjamaah Al-Quran harus berjamaah karena Al-Quran bicara Warka Bersolatlah bersama orang-orang yang salat bersama jadi berjamaah kalau orang biasa mungkin berjamaah itu sunnah tapi kalau ahli Qur'an, karena al Qur'an bicara berjamaah, dia harus berjamaah Nah itu ahli Qur'an Orang ahli Qur'an itu خَلِقُّ كُنِّ شَيْءٍ Harus banyak ibadah. Pertama Kami jabarkan orang-orang ahli Qur'an yang ahli ibadah Imam Syafi'i itu dalam puasa Ramadan siap 30 Juz malam 30 Juz kuat gak kita itu Imam Syafi'i dalam puasa Ramadan pagi 30 Juz malamnya 30 Juz luar biasa Imam Abu Harifah pernah baca Al-Qur'an di dalam Ka'bah dengan berdiri dan kaki yang satu di atas supaya tidak tidur supaya tidak ngantuk dia baca Al-Qur'an kaki yang satu di atas yang satu diletakkan di tanah di dalam Ka'bah dia selesaikan dan dia selesaikan 30 jis itu orang-orang Al-Qur'an semua jadi kalau orang khalif Quran itu pertama Pak yang kedua yang kedua ada maka maha berkah Allah. Maha Agung Allah Pencipta yang terbaik Ahsanul Khaldi Pencipta yang terbaik Nah, Al-Quran itu kalau berkarya Supaya berkah Berkaryalah yang terbaik Matabah Orang ahli Qur'an kalau beramal Beramal saja terbaik Supaya barokah Ada masjid dibangun Ahli Qur'an numbangnya doa Tidak Maka Maaf dia saya tidak numbang uang Saya doakan lewat baca Al-Qur'an Semoga masjidnya bisa dibangun dengan selesai kira kira kalau semua mudah doa iman. semua bangunan nanti doa semua Al-Qur'an itu kan ya Al-Qur'an bekerja supaya menunjukkan mencari yang halal karena itu baru kan Tabaraka Allahu ahsanul khaliq Maha Adul Allah pencipta yang terbaik apa dari ayat ini? Ahli Qur'an harus punya karya Punya amalan terbaik Supaya barokah. Maka ahli Qur'an ada yang jualan Kabir, asya Allah, barukah Ada ahli Qur'an yang jualan pakaian barokah. Ada ahli Qur'an yang menjadi polisi Banyak sekarang Polisi hafal Qur'an Poluan hafal Qur'an ada ada Al-Qur'an yang militer. Saya pernah di Mabes TNI sama Pak Gatot waktu itu. Sebelah saya itu orang promodio. Orang promodio legend, legendan jenderal berarti bintang tiga. Ketika itu ada Al-Quran dibaca. Kata mahasiswa Al-Quran. Yang hafal itu baca satu-satu dan yang mik. Itu letnan Jenderal sebelah saya persis Itu bisa melanjutkan semua Jadi Al-Quran ada yang baca juz di 13 Dia nilukan sebelah saya Bisa menirukan. Ganti baca juz di 27 Dia bisa nilukan Maka saya yakin ini letnan Jenderal yang hafal Quran. Quran. Poluan hafal Qur'an banyak sekali Ini berarti ahli Qur'an punya karya yang terbaik Guru ahli Qur'an banyak sekali Yang sedih itu Orang yang pekerjaannya tidak baik ahli Qur'an Sedih sekali Saya pernah ada orang minta izin saya Mau diundang semakan Al-Quran Kemana Pak? Untuk merestikan band Jadi band Direstikan pakai Al-Quran Band musik Ada lagi minta doa ke saya Saya doakan panjang-panjang dengan Al-Quran Setelah itu saya tanya Kerjanya apa Pak? Pemandu karaoke. Jadi kan muskilah Muskilah Maka di Quran itu Harus punya karya yang baik Amal baik, pekerjaan yang baik Jangan sampai pekerjaan itu Jauh dari nilai-be miliknya Maaf Maklar Umpama jadi maklar-maklar yang jujur Tahu ya, Blatik yang jujur itu Ali Qur'an. Ali Qur'an punya karya yang baik, guru, guru ngaji, modif Mungkin ada yang jadi mubatir Ali Qur'an, ada yang jadi utara Ali Qur'an. Allah itu katakan, Berkah karena punya karya pekerjaan yang terbaik yang terakhir wahinaga laala fudukin alfi bukan karik yang saya kata wahinaga laala fudukin alfi dan sesungguhnya kamu sungguh-sungguh di atas akhlak yang adil akhlak yang adil subhanallah Imam Ghazali, dalam Kitab Ihya Ululuddin, membagi Al-Quran menjadi tiga. Al-Quran dibagi menjadi tiga: ada orang baca Al-Quran, lisannya tapi hatinya lupa, tidak sadar. Cuma baca. Al-Qur'an dibaca, tapi tidak konsentrasi artinya Banyak tidak itu? Baca Al-Qur'an tidak tahu maksudnya, banyak tidak? Tidak tahu artinya sama sekali Dia baca Al-Qur'an Bahkan bacanya itu sendiri lupa dengan yang dibaca Ada orang bu tulangnya bunyai, ulangnya baca Al-Qur'an tapi dia tidak dengan sadar sedang membaca apa Tidak, karena lainnya Karena Man. psikologi kita orang hafal itu menurut ilmu Sina Dalam kitab ketekteran Ibu Sina Dalam kitab ketekteran ilmu Sina Alkohol yang Bahwa Orang yang banyak menghafal otaknya kering Dan orang yang banyak memahami otaknya lembab. Nah, Tapi, kalau banyak menghafal, otaknya jadi apa? Kering, namanya judul satu Otaknya mengering. Kalau memahami terus, tidak hafalan, tidak pernah hafalan, memahami isinya terus, otaknya lembab. Nah, karena itu, jarak orang yang bisa menggabungkan antara kering dan lembab. Karena kondisi otaknya pun kondisinya berbeda Antara kering dan lembab Nah Ada orang baca Al-Qur'an tidak tahu maksudnya Baca dulu Bahkan bukannya yang tidak tahu Dia sedang membaca apa saja tidak sadar Saking ngelanya Baca umumannya sekali Bahkan dia negara usah mengingat-ingat hal masalahnya. Kambingan apa? Kambingan apa? Kambingan apa? Kambingan apa? Tidak salah Ini suatu kekurangan dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, ada orang baca Al-Quran membaca dulu, baru memahami itu. Pelesa membaca Kemudian desa Menuntun hati Di seberusaha kata kata kali Katanya segala. Jadi dia baca Al-Quran membaca Al-Quran Setelah membaca Al-Quran Hatinya dikasih makna Hatinya Memahami apa yang dibaca oleh desa Itu namanya hati dapat ilmu setelah lesan membaca Al-Quran itu tingkat biasa, tingkat yang tertinggi tidak. Belum membaca hatinya sudah tahu pak artinya. Kemudian lesannya mendapatkan inti, mendapatkan isi dari hatinya. Jadi hatinya sudah paham dulu baru membaca. Itu tiga tinggi. Itu orang ahli Quran, Bukh kata Imam Ghazali. Namanya terjemah dari kalbi, yaitu lesan membaca Al-Quran. Lesan ini Menerjemahkan isi hati. Itu tiga tinggi. Kalau tiga dia saja lesannya membaca Al-Quran, hatinya merenungi, seperti kita ini. Kalau tingkat tingkat dia belum membaca sudah paham artinya, sudah paham artinya dalam Al-Quran itu. Maka lesan membaca Al-Quran mengikuti arti-arti yang ada dalam hati. Itu namanya bukornabul orang-orang yang dekat Allah. Inilah yang saya sampaikan sebagai awal ceramah saya. Saya belum idatu, baru pembukaan amma bagi itu saya minum dulu kohwahnya Alhamdulillah Cara mulai kami uraikan tentang akhlak-akhlak menurut Al-Qur'an Karena Al-Qur'an menyebut kata Abi Akhlak yang adil dalam Al-Qur'an Rasul itu berakhlak yang agung. Sebetulnya, para hadirin mendapatkan anugerah Allah hafal Al-Quran itu suatu kemuliaan yang luar biasa. Bahkan, itu kenabian yang telah diselipkan Allah di dalam lambungnya, tapi tidak nabi. Udrijatin nubuah tujengde orang yang hafal alquran itu udrijatin lubuah tujengde telah disisipkan telah dimasukkan energi kenabian di dalam lambungnya orang alquran <tuh> tapi dia bukan nabi tapi disisipkan energi kenabian. Kalau saya tanya Al-Quran Berapa yang dihakami 20 21 Alhamdulillah Seperti sering saya sampaikan Kalau Titik dalam Al-Quran Titik dalam Al-Quran Seperti Nun Itu titiknya berapa nur. Satu Tak titiknya berapa Dua Sat titiknya berapa Tiga Kof titiknya berapa Dua Kalau seluruh Al-Quran Titiknya berapa Seluruh Seluruh Al-Quran Itu ada ulama Yang menghitung secara manual Di dalam kitab hududul di ni qur'an karya ibnu jauzi itu dihitung 30 titik. berapa? 1 juta 25000 lebih berapa? 30 titik dalam Al-Quran, seluruh titik satu juta dua puluh lima ribu lebih 30 puluh titik. Nanti dihitung lagi ya, dihitung lagi nanti ya, dihitung satu persatu dulu. Ketika menulis, itu Jalizim menulis bunuh Nur itu ditulis, ternyata. Titik yang paling Ternyata huruf Al-Quran Dari sekian huruf Yang pakai Titik satu, titik dua, titik tiga Itu huruf yang paling sedikit Itu dok Dok itu paling sedikit Hanya 850 kali Huruf dok dalam Al-Quran Tidak lebih Nanti dihitung lagi dari ayat pertama Sampai ayat terakhir Huruf do itu hanya terdapat Berapa? 850 kali Dan do yang pertama ini Azabun Abim Abim Do yang terakhir Angkodol Dohrak dohra. Itu do terakhir setelah dohrak sudah tidak ada huruf dok, sampai minajinda tuan nas, nanti dicari, tidak ada huruf dok. Jadi dok terakhir angko dok dohrak, itu dok terakhir. Dok pertama azabun abid, susah yang agung bayangkan. Ada khulukin abid, ada azabun abid. Ini menarik. Kita. Kalau huruf do' yang pertama Menggambarkan siksa yang agung Siksa yang besar Azabun adib Tapi kalau Rasulullah diberikan Wa'ala wa'inaka la'ala khulukin adib Maka khulukin adib inilah Untuk membebaskan manusia dari azabun adib Kulukin aldir, alat yang agung inilah yang membebaskan manusia dari agaruna aldir, adab yang besar. Termasuk yang paling bahaya di kalangan ahli Alquran, maaf ini semua para psikologi Alquran, terutama di kalangan Sufi baik itu Imam Ghazali dalam Minhajul Abidinnya, Imam Ghazali dalam Ekhya Ulumidinnya, dan seluruh para sufi memang yang paling bahaya alikur'an adalah kasut dan dengki. itu pertama, hindari, jangan sampai ada apa kasut dan dengki. Bahkan Imam Ghazali dalam Abidin Sangat kuatir dengan ketinggian Al-Quran Masya Allah Yang kedua kelemahannya adalah Suka menguji Daripada orang awam Kalau orang awam itu menguji dosa besar Kalau Al-Quran lebih besar Dan ini yang paling mudah menguji justru Al-Quran, itu ujian Ujian Al-Quran itu mudah menggunji orang Masya Allah Ini saya harus cerita apa adanya tentang patologinya Penyakit-penyakitnya ya Saya jujur-jujur ya Karena ini menyangkut kedisiplinan ilmu Saya harus buka kejujuran Bahwa patologi Al-Quran adalah Satu dengki, Yang kedua adalah apa menggunji Menggunji Masya Allah, semoga Allah melindungi kita dari sifat-sifat ini. Kholqin alid ahlak yang besar. Ada satu ulama, satu ulama, namanya Sayyid Muhammad bin Alawi al Mali. Ya, itu mengarang kitab ilmu Alquran. Zubatul Itqad fi Ulumil Quran ringkasan dari kitab Al Itqad fi Ulumil Quran karya as -Subi. itu diringkas oleh siapa Said saya... Muhammad. Ini cerita saya apa adanya. Ini bukan karomah saya, jangan salah paham. Ini karomahnya Syekh Muhammad yang saya ceritakan Suatu ketika saya mengajari mengajar kitab Zubdatul Iqor ilmu Al-Qur'an karya Syekh Muhammad. Pas mengajar itu lampu mati. Lampu mati, maka lampu mati. Lampu mati gelap. Karena gelap terpaksa pengajaran kitab itu kami lanjutkan di dapur. Dapur buat masak itu. Itu sedang dinyalakan api untuk menanak nasi, kebetulan di dekat rumah utama. Dalam keadaan gelap, saya baca kitabnya. Saya penerangannya, pakai api dapur, api perhatian di tengah-tengah mengajar. Ada suara singa, ada suara singa itu di dalam rumah ini. Hak. Saya masih punya saksi banyak Ada suara sinar Datang Dan dekat hanya jarak 1 meter dengan saya. Waktu saya mengajar Zubdatul Iqar dalam ilmu Al-Qur'an Karya saya utama. Terus saya ingat, oh uh, ini berarti Saya ingat ini Ulama yang sangat dibawa Karyanya dibaca Singkatnya, yang datang bukan karomah saya. Ini karomahnya Zaid Muhammad, luar biasa. Kenapa Zaid Muhammad begini? Karena Zaid Muhammad itu dengan Al-Quran sangat satu, akhlaknya harus sangat Quran. Ulama dulu Semua Quran, ulama dulu tuh akhlaknya Quran semua. Tidak pernah meninggalkan cara-cara Albert sampai saya menghambat itu. Masya Allah, beliau bernyata jual logam emas, jual berlian. Beliau jual berlian, tapi uangnya bukan untuk dirinya habis. Di setikahnya Bawa sana, bawa sana, bawa sana Terus saya paham Udin di al al-Malik Ayahnya Said Maliki Juga demikian, Said ya, Syed ala juga demikian Karena akhlak yang sangat tinggi itu Maka beliau menjadi tadi Qur'an Sampai saya baca kitab Masih ada tak kan? ada Jujur dalam rumah. Ini luar biasa Ada lagi ahad yang mulia Al-Quran Kalau kira-kira diundang orang miskin Itu baca Al-Qurannya jangan dicepetkan. Karena yang datang yang undang orang miskin Tahlilnya sepetak baca Qur'annya sebentar. Tapi kalau yang undang orang kaya lama bacanya. Ini makruh ghulazah. Makruh apa? Ghulazah. Jangan. Karena apa? Tidak mencerminkan keikhlasan ahli Qur'an Ahli quran juga jangan mau ya. maaf Tanda kutip ini Diundang untuk Mendoakan maaf Dukung sana Dukung sini Ini resiko sekali Sebetulnya resiko Karena apa Karena Kalau ini jadi Bukan karena Quran kita Yang mustajab Bacaan Quran kita yang disampaikan begitu jadi, ternyata perjalanannya tidak sesuai dengan Quran, maka kita akan menjawabnya. Ada orang nyawam kepala desa, kemudian kita bacakan Al-Quran. Iya, kalau ternyata orang ini tidak lebih soleh dari lawannya, ternyata lawannya itu lebih soleh, dan kita tidak membacakan Al-Quran. Bagaimana tanggung jawab kita kepada Allah Atau kita bacakan Al-Quran Setelah jadi perjalanannya tidak baik Bagaimana Maka itu juga resiko Maka Al-Quran menjadi dua Ada Ahlul Lubbi dan ada ahli Lubbi Ada dua al Quran itu Ada Ahlul Lubbi Dan juga ahli lobi ini yang ahli lobi di waktu di siap Ahli lobi dan ahli lobi Hindari Kalau bisa dihindari Ahli Quran Berakhlak yang mulia Termasuk yang paling Paling mulia ahli Quran Adalah Memuliakan orang bodoh Memuliakan orang bodoh, Memuliakan orang awam Memuliakan orang yang tidak berilmu Karena Al-Quran bicara Apabila dia diajak bicara Oleh orang-orang yang tidak berpengetahuan Atau orang-orang yang tidak tenang daripada dirinya Dia akan berkata Yang membawa keselamatan jadi Al-Quran ketika interaksi dengan orang tidak berilmu Waduh salam Dia berkata yang membawa keselamatan Al-Quran tidak boleh hidup boros Karena Al-Quran mengatakan Al quran mengatakan boros itu orang yang boros adalah saudaranya setan Maka Al-Quran tidak boleh hidup boros Al-Quran tidak boleh bermewah-mewah karena Al-Qur'an mengatakan, "Wala Ta Hudzanna Alnaiqa Ilma Mat Ta'na Bihi Azwa Jamilum Zahrothal Hayatibinya." Jangan engkau jenjukkan, jangan engkau tatapkan pandanganmu kedua matamu kepada kemewahan dunia, kesenangan dunia. Jadi Al-Qur'an itu berat. Orang bawa emas semua, pakai gelang emas, pakai kalung emas. Al-Qur'an Jangan dulu kami Bukan larangan, bukan haram Orang-orang pakai hal yang mewah, yang mahal-mahal. Al Qur'an pakai yang sederhana. Itu kan Al Qur'an. Di saat orang-orang itu tidur, Al Qur'an jangan terbangun, terjaga. Di saat orang-orang dimakan -orang enak Ahli Qur'an makan yang sederhana Jadi kalau di makan Ahli Qur'an jangan malah Satu pikir itu Masya Allah Diisi Cumi Cumi ditumpuk sama Apa itu Kambing-kambing ditumpuk sama Ayam-ayam ditumpuk sama Al-Quran seperti itu tidak patuh, tidak layak. Bahkan, maaf, maaf, ininya kalau bisa, al-Quran jangan merokok. Kalau merokok, kajinya kaji rok. Kalau bisa ya, kalau bisa, al-Quran jangan apa merokok. Kalau bisa, ini kalau bisa, saya tidak mengatakan harap tidak mengatakan itu. Untuk menjaga secara umum Kalau bisa Ahli Qur'an jangan apa Merokok Kalau bisa, kecuali dia Darurat, darurat Memang dia menulis kita, pengarang kita Kalau tidak merokok Tidak bisa Kuat matanya, itu lain lagi Itu namanya Kulub bin al Akhlak yang agung Akhlak yang besar ada Penulis kitab Cara fikir Zeruk Di dalam kitab fikir disebutkan Di dalam kitab fikir Hikir Ibn Atwa'illah Al-Hazad Al Al-Fuqdan Al-Tua'ah dia bersedih Tidak bisa beramah dia bersedih tidak bisa beribadah Dia bersedih tidak bisa baca Al-Quran Dia bersedih tidak bisa bersedekah Tapi tidak ada keinginan untuk melakukan di Tidak ada kebangkitan untuk melakukan amal itu Tidak ada kebangkitan untuk melakukan ibadah itu Min Itu tandanya tertipu Cuma sedih, wah saya itu kepingin bisa baca Al-Quran, tapi tidak ada usaha. Ini orang tertipu. Ini sama dengan orang pamit ke saya. Yai, insya Allah saya itu kalau pensiun mau ikut ngaji ya. Insya Allah, misalnya begitu. Insya Allah saya kalau pensiun mau ikut ngaji, alhamdulillah sebagai itu ngaji kalau pensiun. Pensiunnya kapan, Pak? 17 tahun lagi ini kira-kira gimana Pak Polisi misalnya ya, Pak Tolikia itu saya kalau sudah pensiun Polisi mau ikut ngaji dia ingin mendoakan semoga Pak Polisi bisa ikut ngaji pensionnya kapan? masih 20 tahun orang ini sedih tidak bisa melakukan kebaikan tapi dia tidak ada kebangkitan untuk melakukan itu terdibuk Nah ini termasuk melanggar Dia yes, semangat Maka orang menangis Menurut syarah hikam itu Yang jaruk Syarah hikam itu banyak sekali Ada jaduk, ada Said Ramadan al-Buti Dan sebagainya Ada ajiba ya Dan sebagainya Nah Menangis itu Biasanya kan orang ahli Quran Bisa menangis tapi maaf Menangis drama dengan menangis Naluri, nurani itu berbeda Kalau orang unate Itu malah udah menangis Karena bisa berdrama Dia bisa drama Bisa berakrobat Maka kata Rasulullah SAW Alaihi stakmalar rojulu an nifaq Apabila seorang laki-laki itu sudah 100% munafiknya, sudah sempurna kemunafikannya, mala'ika maka dia akan menguasai kedua matanya. Mata ini mau dinangiskan bisa, dikeringkan bisa. Dengan mudah dia menangiskan matanya. Keluar air mata dengan mudah. Mala'ika ainihi nursiluhu dia bisa mencairkan air matanya Sewaktu-waktu dia bisa menangis Tapi justru dia menafik Justru dia menafik Baca Al-Quran bisa menangis Bukan karena merenungi isi Al-Quran Tapi karena kemunafikannya sempurna Lihat-lihat ya, ya. Kemunafikannya sangat sempurna Maka dia bisa mencairkan air matanya Sewaktu-waktu Sewaktu-waktu menangis itu bisa, seputar-putar menangis, seputar-putar menangis itu bisa. Tapi bukan karena dia itu ahli Quran khusus, bukan. Tapi karena dia bisa berfragmen bisa akrobat, bisa drama, bisa membuat tayangan, bisa buat penampilan, menangis sewaktu-waktu. Dan itu justru bukan ahli Quran yang sesungguhnya. Tapi dia kadang-kadang dia justru kemunafikannya um, yang sangat sempurna Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga kita ini menangis ketika Al-Quran dibaca menangis karena huzur Menangis karena merenungi kandungan Al-Quran Menangis karena takut dengan azab Allah yang diterapkan dalam Al-Quran Menangis dengan ancaman Allah yang ada dalam Al-Quran seperti apa yang dikata Yang dialami oleh Zurarah bin Aufah Zurarah bin Aufah itu meninggal dunia Seketika meninggal dunia Ketika ada surat Al-Muddasir Ayat 8 dibaca Apa ayat 8 surat Al-Muddasir? Fa'idha nuqira Finnaqmur Ada ya? Fa'idha nuqira Finnaqmur maka ketika sangkala ditiup, ketika trompet ditiup, sangkala ditiup pada hari kiamat, Zuroroh membaca ayat ini langsung meninggal dunia, langsung meninggal dunia. Ayat satu ayat kiamat dibaca meninggal dunia. Itu banyak dulu ulama meninggal dunia karena membaca Al-Qur'an banyak sekali. Kita nggak bisa menangis saja nggak bisa jangan kan meninggal dunia, menangis saja berat. Menangis saja belum tentu bisa kita baca Al-Quran. Menangis. Bahkan Ibrahim An-Nakhoi di dalam kitab Ulum ini dijelaskan. Kalau membaca Al-Quran seluruh persendiannya itu bergerak-gerak. Persendian di dalam tubuhnya itu semua goncang. Persendian tulang-tulang itu ya semua goncang. Kalau sedang membaca Al, al Qur'an, inilah hulukinnaubid akhlak yang besar dalam Qur'an. Makan dan minum itu dulu mana? Makan dan minum dulu mana? Dulu makan, karena Al Qur'an bicara hulu makan dulu baru minum. kalau di meja saya ini tidak minum dulu belum ada makanan. Jadi gila ini, kalau ini, kalau berat makan dulu kemudian minum you know, Kalau di meja saya ini minum dulu belum ada makanan Mestinya kan kulu, buah ini kulunya yang belum ada Kulunya ada buah-buahan atau apa itu kulu itu ya Itu makanan, makanan, kulu, kemudian dan minum buah dan minumlah itu namanya akhlak Al-Quran. Huluk Dengan guru. Masya Allah. Dengan guru. Abu Hanifah. Abu Hanifah. Itu punya anak di kan, Punya anak di kan Bisa ngaji surat fatihah. Gurunya dikasih uang 500 jirhab. Satu dirham dapat satu ekor kambing. Itu ngajar Fatihah saja. Masya Allah, Imam Abu Hanifah saking syukurnya kepada Allah. Anaknya bisa membaca Fatihah, saking terima kasihnya kepada gurunya. Guru itu dikasih uang lima ratus dirham. Satu dirham dapat berapa? Satu ekor kambing. Jadi, kalau 500 gelap berapa? 500 ekor kambing. Jadi, aku wanita itu guru yang ngajari fatihah dibelikan kambing 500 ekor. Masya Allah. Bagaimana penghormatan kita kepada guru? Jadi, hormati guru Al-Quran. Hormati guru Al-Quran. Masya Allah. Apalagi. Kalau orang yang Al-Qur'annya sudah Dohir, batik kuat Seperti dulu di Kalau dulu di masa Allah Di Jombang ini pusat Al-Qur'an Dulu ada Qiyu Ma'asum ya Qiyu Ma'asum itu menantunya Bahasif As'ari Raffi Itu beliau masih muda Masih muda uh, Dia sangat lengkap Kutafennun dalam ilmu itu Kutafennunnya jadi dia astronomi beliau kuasai Ilmu waris beliau kuasai Ilmu syariat beliau kuasai Al-Quran kira as beliau kuasai Ba Idris menantunya Bahasa Nasari itu kalau sholat tarawih pasti bahasim as tidak pernah menjadi imam yang imam menatunya yaitu idris ayah saya waktu itu ikut ya kalau bahasim as itu sholat tarawih bahasim as itu sebagai imam imamnya penatunya yaitu idris karena dia itu sakti alquran masya allah Menantunya. Di Indonesia ini Kalau kemarin traweh Ada traweh tercepat Sampai ya, di Youtube Kacu viral tercepat Sangat cepat Tapi ada lagi traweh di Indonesia Yang cukup membanggakan kita Satu malam 30 juz Ada di daerah Makita Di Makita itu ada terawar yang satu malam 30 juz Luar biasa itu ya Satu malam berapa? 30 juz Hatta Mulainya habis ada isyak sampai jam 2 malam, jam 3 malam Rumah itu berdiri, lama itu Masya Allah Mekah Saudi aja berapa jus ke Mekah? Mekah itu tidak sampai dua jus ya? Tidak sampai dua jus. Itu di Indonesia sudah ada terawih Satu malam 30 jus. Berarti Indonesia ini luar Luar biasa ini, luar biasa. Alhamdulillah. Orang yang hafal Al-Qur'an di Indonesia Waktu saya termah dengan Baizu Muzahidi tentang Al-Qur'an Baizu Muzaydi menyatakan kepada saya Orang Indonesia yang hafal al-Qur'an Mencapai 2,5 juta Waktu itu Sudah mencapai 2,5 juta 2 juta setengah Masya Allah Bersyukur kita ya Bersyukur kepada Allah Allah memberikan anugerah Banyaknya orang-orang hafal quran Tinggal akhlaknya yang Quran Termasuk ahli Quran Quran Hindari rentenir Dan Nabi kita ini Diberikan Al-Quran Maaf Ayat terpanjang dalam Al-Quran Terpanjang Itu justru ayat hutang-hutang Terpanjang Satu halaman penuh Ya amanu Tidak tada yang satu ayat penuh satu halaman tentang tata cara utang piutang itu ayat terpanjang dalam al -Quran. terakhir ditutup di situ ayat wattaqullah begitu ya itu terakhir, itu ayat terbanyak. Bagi kalau bisa Ahli Quran itu Kalau bisa Insya Allah bisa Hindari hutan Apalagi yang bersangkutan Dengan renter Ahli Quran Wah, Ahli Quran kok Bagaimana Ya ada motor harga 5 juta bekas Ada 20 juta leasing, kredit Mana yang baik? Tentunya yang al yang, yang baik itu 5 juta Tapi lunas Bukan yang leasing, Bukan yang lupa Karena Al-Quran Begitu Ada lagi orang masih punya hutan malah umroh Bahkan pamit sama yang hutangi Itu aneh Pamit sama yang hutangi woh, saya, saya mohon pamit Minta doanya selamat Insya Allah minggu depan saya akan umroh Dan maaf mohon sebutan Hutangi dari pulau bayar Sepuntun, tapi kalau, kalau bagi umroh sekeluarga Sekeluarga hutang belum diselesaikan hutang Artinya yang dipakai cuman doakan tidak baik Moga-moga pesawat yang macet di jalan baik. Tidak bilang jatuh Kalau sudah jatuh kan ekstrim sekali Moga-moga pesawatnya macet di jalan Ini orang Alipur, tidak boleh etika seperti ini dia belum ngomong ngasih hutang, malah umroh. Quran dah boleh, orang siapapun ahli bukan ahli Quran pun tidak boleh, apalagi ahli Quran ini penyakit akhlak. Ahli Quran harus baik dengan tetangga, ahli Quran harus baik dengan mertua, harus ahli Quran harus baik dengan ipar, harus baik, masya Allah. Sampai orang itu pura-pura lapar Pura-pura sudah makan Demi memberikan makan kepada orang lain Zaman Rasulullah itu ada Orang mengantarkan kepala kambing Kepala kambing Diantarkan kepada orang miskin Satu Orang miskin ini Begitu menerima kepala kambing Ingat, ingat punya temen yang lebih miskin Akhirnya kepala kami itu diantarkan kepada temannya Orang kedua itu ingat Saya juga punya teman yang lebih miskin Diantarkan pada orang ketiga Orang yang ketiga ini ingat lagi Saya punya teman lagi yang lebih miskin Diantarkan orang keempat Sampai kembali yang pertama Sampai kembali yang ber pertama Ini al Quran jadi Al-Quran adalah altruisme Wayıqsiluna ala anfusihim Waluukana bihim khasasa Itu altruisme Itu pokoknya khuluqin ardim Ahlatnya orang Al-Quran Perbandingannya azabul ardim Sebelumnya huruf dot Huruf yang paling sedikit dalam Al-Quran Azabul ardim Subhanallah Terakhir dari ceramah kami Ceramah terlalu lama itu makruh. Jangan terlalu lama bolehlah. Kami tutup dengan satu peristiwa Kalau dulu ada ulama Ada ulama Masya Allah yang luar biasa Ulama ini dulu kalau tidak salah Abdullah bin Abbas ya Itu beliau tunanetra. Beliau tunanetra. Beliau ini kalau baca Al-Qur'an mata itu kembali lagi sempurna. Bisa melihat. Kalau selesai membaca Al-Qur'an kembali tunanetra. Itu Abdullah bin Abbas Jadi Abdullah bin Abbas ini tunanetra Kalau pas baca Al-Quran Kembali sebut Kalau selesai baca Al-Quran Kembali tunanetra. Kenapa Abdullah bin Abbas tunanetra? Ada ulama India Namanya Hussam bin Al-Himbi Dalam karyanya Kansul Umar di Sunan Al-Akwar al Itu ulama India Namanya Hussamuddin al Mengatakan Ketika ada Malaikat Jibril Abdullah bin Abbas itu melihat pada Malaikat Jibril datang Abdullah bin Abbas melihat Ditanya oleh Rasulullah Kamu lihat Abdullah bin Abbas Iya ya Rasulullah Ternyata lihat Malaikat Jibril sendiri. Ini ada rahasia Sahabat itu kalau melihat Jibril sendirian, dia sendirian Nanti akan mengalami kebutaan Kalau melihat Malaikat Jibril bersama-sama Itu tidak mengalami kebutaan Umar bin Khattab pernah melihat Malaikat Jibril Tapi bersama-sama dengan sahabat yang lain Maka Umar bin Khattab tidak mengalami kebutaan tapi kalau Abdullah bin Abbas pernah melihat Malaikat Jibril waktu itu dia sendirian tidak ada kawan, tidak ada sahabat yang lain maka dia mengalami kebutaan Rasul mengatakan Abdullah bin Abbas suatu saat kamu akan mengalami Tuna Nibre. jadi sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW suatu saat kamu akan mengalami Tuna Nidrat tapi Abdullah bin Abbas itu seorang ahli Qur'an pakar Al-Qur'an, pakar tafsir maka beliau itu kalau Sedang membaca Al-Quran Kembali sehat Tapi kalau selesai Baca Al-Quran kembali itu Subhanallah Ushafa'atnya Al-Quran yang luar biasa ya, Yang luar biasa Seperti ada Ulama-ulama dulu yang ada Al-Quran Ahmad bin Hanbal Ahmad bin Hanbal itu Subhanallah Bajunya saja disimpan oleh Imam Syafi'i Kalau ada orang sakit Imam Syafi'i sudah mencuci Bajunya Imam Ahmad bin Abar Dan airnya diperas Air cucian Bajunya Imam Ahmad bin Abar Diperas sama Imam Syafi'i Dan dikonsumsi Untuk orang-orang sakit Alhamdulillah banyak yang sembuh Minum air cucian Bajunya Ahmad bin Abar itu orang Al Qur'an yang bajunya saja mengundang syafaat, mengandung syafaat. Jadi kalau Al Qur'an itu sempurna sesuai Al Qur'an, lidahnya mustajab, matanya mustajab, perilakunya mustajab, semua cahaya itu kalau Al Qur'an yang luar biasa. Tapi kalau biasa luar lain, ada luar biasa, ada biasa luar. Jadi yang luar biasa, itu yang hebat. Ya? Kalau yang biasa luar, wah itu lain lagi. Oleh karena itu, apa yang dicatakan tadi, saya ahlu quran ahlu wah memang benar. Wa ahlu dan orang yang spesial bagi Allah, itu ahli quran Semoga kita mendapatkan syafaat al-Quran, Mendapatkan rewa dari Allah dengan Al-Qur'an Mendapatkan ilmu dari Allah dari Al-Qur'an Dan tentunya mendapatkan keberkahan rezeki Khususnya untuk orang tua kita keluarga kita, guru-guru kita, masyayir kita Dan orang-orang ulama-ulama kita yang sedang sakit Diberi kesemuan oleh Allah Diberikan afiah oleh Allah Diberikan umur panjang oleh Allah dengan berkah terutama ulama-ulama kita yang sedang ujur fisik Semoga diberikan afiat oleh Allah Semua ulama-ulama kita Habba'ib kita Yang sedang sakit Diberikan afiat oleh Allah Ulama kita Dan pejabat kita dibibin oleh Allah Dibibirin oleh Allah Diberikan arahan pada jalan yang lulus Pada Allah SWT Dengan Al-Quran Karena dengan Al-Quran ini adalah Negara kita terjaga Dengan Al-Quran ada dua tiga astronot tiga astronot diundang diriak tiga astronot diundang diriak dia cerita astronot itu cerita kalau ketika melakukan foto di malam hari di ruang angkasa foto mau foto kota-kota besar di dunia. Kota-kota besar di dunia ini difoto. Ini astronotnya dari Rusia. Tiga astronot tidak terdiri di Arab Saudi. Dia cerita pengalamannya selama di ruang angkasa. Memfoto kota-kota itu dari ruang angkasa difoto di malam hari. Surabaya tidak kelihatan. Jakarta tidak kelihatan. Jombang tidak kelihatan, Rembang tidak kelihatan, Tokyo tidak kelihatan, New York tidak kelihatan, yang kelihatan hanya Makkah dan Madinah. Hanya kelihatan, Makkah dan Madinah. Karena di sana ada Al-Quran di di sana ada Rasulullah SAW, di sana ada Ka'bah, ada Makkah, bukan ada Madinah Munawarah kalau gipangnya atau mutonya berapa? beriman jurutang beriman makas Munawarah nah, ya. kalau mutonya daerah kami ini rumpang bakit jadi bakit terus rumpang bakit jadi kalau mutonya sini beriman ya rumpang beriman Masya Allah Ternyata pengalaman astronot memfoto dari luar angkasa yang bisa dilihat dengan terang, dengan indah, hanya makna dan kota Karena di sana ada ayat maki diturunkan, ada ayat madani diturunkan. Itu dari luar angkasa, dari luar angkasa belum temuan-temuan ilmuwan yang lain sampai maaf. Ada dalam dosen Al-Azhar Namanya Abdul Azim Az-Zarqani namanya Abdul Azim az -Zarqani. Menulis kitab Manahilul Urfan Fi Uluhul Quran Ada Apa itu misionaris Nasrani Mengkritik Nabi kita Ini maaf Doa tu nasrani ya, pendakwah-pendakwah nasrani, misyonaris nasrani, muncul mengkritik Nabi kita di dalam kitabnya Manahilul Ilfan di Ulul Qur'an karya Abdul Aziz As-Sarkal, dosen Al Azhar. Kritiknya begini, kalau Isa bisa menghidupkan orang mati. Musa punya tongkat menjadi pulang. Musa tongkatnya dipukulkan laut-laut terbelah menjadi jalan. Musa tangannya bisa nyawa. Ya kan tangannya Musa bisa nyala. Isa bisa menghidupkan orang mati bisa menyembuhkan orang kusta, bisa menyembuhkan orang berulat abros, orang yang butas yang lahir, orang yang cacat fisik kusta atau apa itu penyakit yang lain, pokoknya luar biasa. Nabi Isa diserap, Musa diserap. Kalau Muhammad mana? Mana bisa seperti itu? Itu kritiknya siapa? Misionaris nasron nasron. Ternyata. Di dalam kitab Manahirul itu Ada filosof Prancis Yang membela nabi kita Justru Filosof Prancis memberikan Analisa yang luar biasa Tidak begitu Wahai Bisonaris Nasroni. Jangan Anda Mengatakan Muhammad kalah Dengan Musa Jangan Anda katakan Muhammad kalah dengan Isa tapi Pengaruh Al-Quran dibaca Kata dia Kata filosof Prancis itu Pengaruh Al-Quran dibaca Punya potensi menarik Hati umat Itu tidak Secantik Al-Quran Taurat dibaca Kemudian orang tertarik Tidak begitu, Tidak jeda Daya tariknya ke hati manusia Pengaruh psikologisnya Kepada hati manusia Jauh Tidak bisa menandingi al Itu jawabannya Filosof Perancis Filosof Filosof Perancis Kemudian dok, Kemudian saya Abdul Abdul Azharqani Memberikan analisa yang luar biasa Saya sangat kagum. Coba bayangkan Musa Ini bukti bahwa Al-Quran Dengan Nabi Musa Kehebatan Musa dengan tongkatnya Bisa masuk ke dalam laut Dan laut terbelah Dengan Al-Quran Jauh lebih canggih Al-Quran Mujizah seperti itu ketika Musa lewat di laut merah betul enggaknya laut Merah atau al-bahru ahmar atau kulzul dalam ilmu biografi Arab laut merah itu kulzul bahrun kulzul itu bisa dibaca di kitab apa itu munjamul bunda karya yakut al-hamawi atau di dalam kitab ajaibul makhluqat wa gharailil mawjudat Tepinya kitab Hayatul Hayawan Nah, ketika Nabi Musa lewat di Laut Merah, bersama sahabatnya, bersama pengikutnya yang setia, ini kan keajaiban Allah: diselamatkan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, tidak ditangkap oleh Fir'aun Masya Allah, Laut Nabi Musa. Mengumpulkan tongkatnya ke laut terbelah menjadi jalan. Nabi Musa lewat bersama sahabatnya, bersama murid-muridnya, bersama orang-orang yang setia. Ini anugerah Allah, nikmat Allah, diselamatkan Allah. Begitu lepas dari laut, apa yang mereka lakukan? Kemusrikan jadi tidak tertarik dengan mujizat itu. Itu analisanya Abdul Adil az Azhar. Wajah was Nabi Bani Israel lalbakroh dan aku lewatkan Bani Israel melewati Laut Merah. Begitu melewati Laut Merah dengan selamat, mestinya kan anugerah ini. Puji syazan melewati Laut Merah. Fa atau ada awin Yakufuna ada asna bin dahum kemudian mereka pengikutnya Nabi Musa melewati orang-orang yang sedang menyembah berhala begitu tahu orang menyembah berhala mereka lupa kalau sedang hal baru saja diberi nikmat Allah melewati laut baru saja baru saja Allah menampilkan mujizat Musa yaitu tongkat di di laut laut menjadi jalan baru saja Wajawasna Baru lewat begitu saja Ya Musa Ja'allana ilahan Kana lahum alihah Wahai Musa Bikinkan Tuhan Seperti mereka Punya Tuhan Wahai Musa Bikinkan patung Seperti mereka punya patung Wahai Musa Bikinkan berhala Seperti mereka punya berhala Loh Baru saja mujizat ditampilkan langsung musrik. Tapi kalau Al-Quran kan tidak, Al-Quran dibaca, orang yang begitu mendengar mujizat Al-Quran beriman, beriman, beriman terus jaga hu'i iman, tambah iman, tambah iman, tambah iman. Tapi kalau mujizat Nabi Musa begitu selesai langsung musrik lagi. Itu analisanya siapa? Abdul Adil Azhar Qom. Jadi beda, mujizat Nabi dulu dengan keunggulan Al-Quran. Kalau mujizat Nabi dulu ditampilkan, begitu selesai ditampilkan, mereka bertak lagi. Mereka langsung bertak. Tapi kalau mujizat Al-Quran tambah iman, tambah iman, tambah iman, maka filosof Prancis mengatakan tidak bisa menandingi kekuatan Al-Quran, mujizat apapun. Al Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat, semoga barokah. Kita mendapatkan barokah terutama kita, kita bersyukur. Adik-adik kita, anak-anak kita, semoga memberkati pada orang tuanya, memberkati kepada keluarganya, rezeki orang tuanya dan menjadi anak yang hafal Al-Qur'an, yang solih solihah, solih solihah. Masya Allah, ini aset kita, aset yang berharga, aset yang mulia. Dan jangan merasa gagal Meskipun belum 30 juz Itu bukan gagal Jadi ada anak hafal 1 juz Itu jangan dikatakan gagal Tapi hafal 1 juz Memang rezekinya baru 1 juz Bukan gagal Ada anak selesai seumur hidup Ternyata hafalnya cuma 5 juz Jangan dikatakan gagal Memang diberi Allah rezeki Hafalnya cuma 5 juz Disyukuri bukan gagal ada anak selama hidupnya hafal cuma setengah juz, bukan gagal. Tapi memang diberi titipan Allah, nikmat, anugerah, rezeki, hafalan Al-Quran setengah juz. Jangan dikatakan gagal, faham ya? Jangan dikatakan gagal. Robbana yang adilah hasanah, hasana. wa til'ah filati hasanah, wa ila'adza benar. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا wa عنّا تغفر لنا إنك أنت الغفور ilaha illa لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا واتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اجعل لنا نورًا وهدلنا إنك على كل شيء قدير ربنا أبرئ علينا صبرًا وتوفنا مسلمين